Buat siapa bang? Buat Gema Oh iya betul Wah udah datang nih guys Paket 11.11 -11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Gue mau coba unboxing Dan nge-review Sebuah produk yang Udah gue beli dari toko online Saya jaga, Kemarin promo 11-11 Lumayan harganya ini uh, Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk dukung terus Channel Gekris Biar terus berkembang dengan cara Klik like, comment dan subscribe Oke, okay, kita langsung buka aja. Triple kill. Ini adalah anak panah yang gua beli dari Lazada harganya cukup murah karena lagi promo gua beli sekitar harga 50000 per 5 piece anak mana biasanya ini harganya gua cek dan emang udah gua insert biasanya ini harganya itu 180000 per 5 ini bahannya dari fiberglass jadi lumayan terjangkau. packingnya rapi, dibungkus luar yang sangat tebal. Karena takut, takut patah di jalan, buaya. Oh, tebal banget, tebal banget, luar biasa. Paketnya keren ah langsung kita buka Jadi dibungkus masing-masing. Setelah dibungkus bapak uap, kita bukannya dibungkus masing-masing ada -masing. satu, ada satu, dua. Tiga, empat, lima. Jadi, ini terbungkus satu persatu. Kita bongkar lagi, plastiknya rapih rapi banget. Ini, Pak. wow, keren! yang untuk jenis anak panah tipo fiber untuk harga segini ini termasuk sangat murah banget sekali pisan peri-peri murah jadi buat kalian yang nyari rekomendasi anak panah ini recommended banget jadi uh, anak panah itu terdiri dari satu pinnya ini terbuat dari stainless biasanya terbuat dari uh, logam gitu ya, ada baja Tennis dan lain-lain, sebagainya -lain ini asnya, shopnya ada beda-beda. Kalau yang ini kan ada fiber, ada yang terbuat dari bambu atau kayu. Ini kualitas yang kedua nih, yang di atasnya bambu ada fiber, kualitas ketikanya lagi ada aluminium, lalu selanjutnya lagi ada karbon di atasnya yang paling tinggi, ada lapisan dalamnya karbon eh dalamnya aluminium dilapis luarnya karbon jadi tadi bagian-bagiannya itu ada ini pinnya biasa dari logam stainless dan lain-lain terus shaftnya tadi shaftnya, terus ini bulunya ada juga ini noknya Nah, untuk bulunya sendiri Biasa dia terdiri dari dua warna Entah itu, merah, biru, putih, dan lain-lain Dia ada tiga Tiga sirip satu, dua, tiga Dan salah satunya itu Suka beda warna Nah, itu buat nandain, buat posisi Jadi biar udah biar nyangkut di busurnya Ketika melesat, dia gak nyangkut di busurnya so, ini untuk ukurannya sendiri Sekitar, manjang panjang ceng cm. Ini pas banget buat dipakai di ukuran gua ya. Joger semua. Tarik pas banget. Selain unboxing di sini gua mau sharing juga ke kalian tentang jenis-jenis yang tadi udah gua sebutin jadi ada pertama ada bambu, fiber, karbon, aluminium, dan komposit e, rau gue mau bahas dari yang pertama dulu ada jenis wooden rau atau dari bambu dan kayu jadi yang disebut itu jenis bahannya ini ya dari bahan shaftnya atau asnya untuk harganya sendiri Uh, wajan alau biasanya lebih terjangkau dia bahannya itu ringan dan gak mudah patah tapi kekurangannya itu tingkat kelurusannya kurang jadi dia bisa bengkok kurang presisi ya Gimana? jadi uh, meskipun kuat tapi kalau ditaruh lama apalagi di tempat yang lembab bisa jamuran jadi kok sering-sering gelap kali ini Yang kedua tipe fiberglass raw Yang kayak gini fiberglass. Nah biasanya yang kayak gini uh, Suka jadi pilihan buat pemula uh, Selain harganya yang cukup terjangkau Tingkat kelurusannya ini di atas dari yang bahan kayu dan bambu tadi Cuman ini bobotnya agak berat Jadi kurang cocok buat jarak jauh terus tipe yang ketiga dia ada yang tipenya bahan shaftnya itu dari aluminium atau disebut aluminium raw nah kalau tipe yang aluminium raw itu dia harganya di atasnya yang uh, fiber yang fiber dan tingkat kelurusannya lebih tinggi uh, meskipun dia suka bengkok tapi bisa diperbaiki lagi dan digunakan kembali yang selanjutnya ada yang dari bahan karbon ini kalau bahan kalau yang bahan karbon raw itu harganya cukup mahal soalnya menyesuaikan kualitasnya kekuatannya dia ringan awet biasanya itu dipakai buat kejuaraan dan kompetisi jarak jauh Nah untuk yang terakhir ada tipe komposit raw ya yang gue bilang tadi dia bahannya aluminium dilapisin sama karbon nah mak makanya harganya itu tinggi banget dan biasa dipakai buat kejuaraan dunia karena tingkat keakuratan -akur kelurusannya awetnya juga tinggi banget Oke mungkin sekian dulu yang bisa gua sharing ke kalian ya, untuk video kali ini. Jika ada kekurangan dalam video ini, gua mohon maaf. Dan kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Bisa kita sharing bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.